Kembali lagi bersama kami di AIM News, Berita kali ini datang dari Pekalongan, seorang anak asal Pekalongan berhasil menemukan sesuatu yang mengejutkan publik sejagat raya, yaitu ia baru saja menemukan tali. Diduga talinya adalah tali silaturahmi, padahal kan belum lebaran. Berita selanjutnya datang dari Bekasi, setelah mematikan lampu, seorang anak ditangkap ke polisi setempat diduga anak itu ditangkap dikarenakan mematikan lampu. Diduga anak itu mematikan lampu tersebut menggunakan pisau, hal tersebut termasuk suatu pembunuhan, saat diwawancarai oleh polisi, anak itu beralasan disuruh oleh ibunya untuk mematikan lampu, tetapi anak itu malah mematikannya dengan pisau, Berita selanjutnya datang dari hutan, seekor ular berbisa, menyerang semua orang yang lewat di hutan. Karena keseringan akhirnya ular tersebut terkena azab, sehingga akhirnya ular itu menjadi ular bertidak bisa. Sekian berita AIM News kali ini, saya pamit undur diri. Oh, oh, oh, oh.